Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Siang Ini ini promosikan ini Akik biduri ribuan atau molstone Ini Buat standar, ini harganya 25000 saja Ini kurang bagus, terus terang saja Untuk pemesanan bisa Anda tinggalkan Di kolom komentar Anda bisa lihat ini Orangnya kurang bagus. Nah, ini ke, apa namanya kredibilitasnya kurang ya. Anda tahu sendirian. orang kurang bagus. Oke, terima kasih pertanyaannya. cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.